datang reaction sebuah akun TikTok. What the <laughs> dia nyop What? Oh, nyobain filternya, Bro. Dia nyobain filter. Oh my, <laughs> oh my god. Bro, dia, oh dia my kaya, god. Bro. Kalau ketemu beneran. Oh. <laughs> Halo teman, teman kita welcome back maning di channel tonton aja masih bersama saya samu repsol baskoro Ahmad samu repsol baskoro Ahmad <laughs> benarkah mah bro aisyus begitu make up bareng Cristiano Ronaldo benar nggak bro? bener nggak? kalau menurut admin itu bener bro. Maaf bro, Iso Speed itu bertemu sama Cristiano Ronaldo, tapi di dunia maya. <laughs> Seperti apa contohnya, bro? kita langsung play aja. Maaf bro, Iso Speed itu meet up bareng Cristiano Ronaldo bro, gokil. <laughs> Maaf bro Speed. What the fuck? Kaget ya bro. kita coba lihat video hasilnya. Nah ini bro. Dia ternyata reaction sebuah akun TikTok. What the fuck? <laughs> Bro dia head, loh, bro. <laughs> <It's not wonder. laughs> Help, bro. <laughs> dia cemburu, bro. ma bro, cemburu, bro. Oh, dia nyop. Oh, Wait. nyopain filternya, bro. Dia nyopin filter. Wait. Oh, my. Oh. <laughs> Dia... bagus apalagi kalau ketemu beneran bro let's go bro bro Mana pakai wow. kau yang lagi tadi? Let's go, let's go bro. Oh, bro cepet sih, hasilnya bro. Bro, gimana coba kalau dia ketemu beneran sama bro ma apa dia ma bro itu? ketemu beneran sama Cristiano Ronaldo itu gimana coba? Kira-kira menurut teman-teman itu gimana? Kalau menurut saya sih kayaknya dia bakal wah banget lah. Kayaknya dia bakal ya bahagia, senang dan lain sebagainya. Pokoknya nggak bisa berkata-kata kayaknya. Orang hanya filter aja dia begitu loh, Bro. Dia langsung heva, langsung seria, bahagia, seneng banget lu anjay. Pakai kayak gini-gini lagi. Maaf Bro, speed. <laughs> Sebegitunya ya, bro. Ada baik, btw. Apa itu? Apa video ini diunggah sama bro? Ice itu di kanak di halaman Facebooknya, tapi ada juga sebagian itu di... Uh, live streamingnya ma Bro, ISO speed. Dia menggunakan filter Cristiano Ronaldo dan ini diunggah di akun TikToknya juga ya Bro. Diunggah di akun TikToknya ma Bro, ISO speed dan diunggah di reels Facebooknya ma Bro, ISO speed. Banyak teman-teman yang nyoba filter ini kan. Cobain aja Bro filternya Bro. Dia kencan. Nyodorin p**at lagi <shave> Oke okay bro Cukup sekian reaction dari Saya Semoga nggak nyenangin bro Oke okay, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa-bisanya, oh, what the fuck? Eh, udah, udah, udah, udah.